sekian desa gitu ya. Eh, nah berhatin, eh, kami hati, di sini berusaha untuk mengumpulkan sesuatu buat di sana. tunggu aja ya. Eh, buat teman-teman yang sedang berburu sedang menambahin sumber di sana, eh, besar kerah di kalian. karena saya pernah pengalaman juga secara pribadi pernah e, mengalami musibah yaitu kalau menonton itu gempa ini di lombok dan bali ya subawa itu saya lagi di sana, saya lagi di atas ya itu di tenda segala macam jadi ya e, saya paham banget apa yang telah terjadi saat ini itu kita berdoa aja ya. sama-sama dan tolong tolong tolong buat warga Bima ya yang masih suka menghordana itu longsletingkanlah amarinan, sumur gundul, gak ada yang bisa menahan air, air pun longsor, ke semuanya banjir bandang tidak akan bisa terelakkan. Saya pindah di Bima itu tahun 96, ya lagi. Saya pindah ke Bima itu tahun 96 selama saya pindah ke Bima itu sampai saya SMA ya itu enggak pernah ada yang namanya banjir bandang. ada sih banjir-banjir ya biasa aja karena memang masih asli banget hutan-hutan masih ada masih hijau ya, dengan Yeah. Mungkin yang nonton video saya sebelumnya, saya langsung saya bahwa saya lagi cari pegawai untuk uh, kesini, di sini, di empori.